Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi menjelang kelahiran Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rabiul awal atau bulan ketiga dalam kalender Hijriah adalah bulan yang dimuliakan umat Islam Sebab di bulan ini Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam lahir sebagai manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajarannya. Jauh sebelum kelahiran Rasulullah, Allah sudah mengabarkan akan kehadiran nabi akhir zaman. Kedatangan Rasulullah telah disebut-sebut dalam kitab sebelum Al-Qur'an, yakni dalam kitab Taurat dan Injil. Terdapat tanda-tanda dan keajaiban yang mengiringi masa-masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam. Yang paling terkenal adalah, ketika Abraha dengan pasukan gajahnya, ingin menghancurkan kabah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan burung-burung ababil yang meluluh lantakan Abraha dan pasukannya dengan bara api. Selain itu, yang dialami ibunda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah mendapat kabar dari Allah subhanahu wa taala bahwa akan lahir dari rahimnya seorang yang paling mulia di muka bumi. Tentang kejadian-kejadian luar biasa yang dialami Siti Aminah saat mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat ditemukan dalam kitab An-Nikmatur Kubra, Alal-Alam, yang ditulis oleh Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haythami Asyafi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, bahwa Siti Aminah mengalami kejadian-kejadian luar biasa saat 12 hari menjelang kelahiran Rasulullah. Kejadian-kejadian itu dialami Siti Aminah mulai malam pertama sampai 12 Rabiul Awal. Di malam pertama Rabiul Awal, Siti Aminah merasakan kedamaian dan ketentraman dalam hatinya ketika mengandung Rasulullah. Pada malam kedua dan ketiga, Siti Aminah mendapat berita dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang anugerah yang diberikan Allah kepadanya, yakni seorang nabi yang paling agung yang akan lahir dari rahimnya. Terkait hal ini juga, Ibnu Hisham menuliskan dalam Sirah Nabawiyah, bahwa malaikat mendatangi Siti Aminah dan memberitahu, bahwa dirinya sedang mengandung seorang pemimpin umat. Malaikat pun menyuruh Siti Aminah agar ketika bayi itu lahir, untuk berdoa memohon agar bayi itu dilindungi Allah dari tiap kejahatan dan orang-orang yang hasut. Malaikat pun menyuruh Siti Aminah untuk menamai bayi itu dengan nama Muhammad. Selanjutnya dalam Kitab An Kubra alal alam diterangkan, pada malam keempat, Siti Aminah mendengar jelas suara zikir malaikat, dan pada malam kelima, Siti Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam mimpinya itu, Nabi Ibrahim berkata agar Siti Aminah berbahagia karena mengandung Nabi Muhammad. Pada malam ke-6, Siti Aminah menyaksikan cahaya memenuhi alam semesta hingga tak ada kegelapan. Sehari setelahnya, ia menyaksikan malaikat beramai-ramai mendatangi rumahnya menyampaikan kabar gembira, bahwa waktu kelahiran Rasulullah semakin dekat. Malam ke-8, Siti Aminah mendengar berita tentang seruan pada seluruh alam semesta, agar berbahagia karena kelahiran Nabi semakin dekat. Pada malam ke-9, Siti Aminah merasakan lebih tenang dan damai. Tak ada sedikitpun rasa susah dan kekhawatiran. Di malam ke-10, Siti Aminah melihat tanah Mina dan Taif turut bergembira menyambut kelahiran Rasulullah. Begitupun pada malam ke-11, ia melihat penghuni-penghuni langit begitu senang menyambut detik-detik kelahiran Rasulullah. Pada malam 12 Rabiul Awal, Siti Aminah melihat langit begitu cerah tanpa terhalang mendung sedikitpun. Ketika itu, Siti Aminah menangis karena pada malam itu ia seorang diri di rumah. Sementara Abdul Mutalib, yakni kakek Rasulullah, sedang bermunajat di Kabah menanti kelahiran bayi yang mulia. Tetapi saat itu juga, Allah subhanahu wa ta'ala memutus empat orang perempuan paling utama untuk menemani proses kelahiran. Keempat perempuan itu adalah, Siti Hawa istri Nabi Adam alaihi salam, Siti Sarah istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Aisyah binti Muzahim, yaitu istri Firaun yang beriman, dan Siti Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Nabi lahir pada malam Senin menjelang dini hari, 12 Rabiul Awal, pada tahun gajah atau bertepatan dengan tanggal 23 April tahun 571 Masehi, tepatnya dua bulan setelah pasukan gajah menyerang kota Makkah. Menjelang kelahirannya, langit dan bumi menyambut dengan gembira. Selain itu, ada sejumlah peristiwa besar yang terjadi di dunia sebagai pertanda akan kelahirannya. Keluar Cahaya Saat Kelahiran Nabi Muhammad Peristiwa yang tak kalah ajaib adalah keluarnya cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad. Cahaya itu keluar dan menerangi ke arah istana-istana di Syam. Jika peristiwa Abraha dan pasukan gajahnya diabadikan Allah dalam surat Al-Fil, keluarnya cahaya ini diriwayatkan Ibnu Sa'ad dan Imam Ahmad. Ibnu saat meriwayatkan bahwa Siti Aminah Ibunda Rasulullah berkata, setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari jalan lahirnya, menghinari istana-istana di Syam. Peristiwa ini memberikan isyarat, bahwa kelak agama Islam yang dibawa Rasulullah Alaihi Wasallam akan sampai ke Syam, yang saat itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Runtuhnya 14 balkon Istana Kisra. Runtuhnya 14 balkon Istana Kisra saat kelahiran Nabi Muhammad ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Seakan memberi isyarat bahwa nantinya Persia akan jatuh, dan ternyata benar Persia akhirnya jatuh. Padamnya api yang biasa disembah Majusi. Api yang disembah kaum majusi selama ribuan tahun seketika padam saat kelahiran Rasulullah. Di kemudian hari, banyak orang majusi masuk Islam. Salah satunya yang paling terkenal adalah Salman al-Farisi. Runtuhnya gereja di Buhairah Runtuhnya gereja di Bukhaira setelah ambles ke tanah ini juga diriwayatkan al-Bayhaki sebagaimana dua peristiwa sebelumnya. Syaikh Safiurrahman al-Mubarakfuri mencantumkannya dalam kitab Ar-Rahi'ul Maktum. Robohnya berhala di Ka'bah. Ketika Rasulullah lahir, berhala-berhala yang ada di Ka'bah semuanya roboh dan berjatuhan. Demikianlah kejadian-kejadian luar biasa menjelang kelahiran junjungan alam semesta. Walaupun video singkat ini tidak bisa menggambarkan kelahiran Rasulullah secara lebih gamblang. Akan tetapi, dengan mengetahui sedikit dari sejarah Rasulullah, akan semakin memupuk kecintaan kita kepada beliau dan zuriahnya. الناس يولدون من قبل نبينا محمد ومن بعد نبينا محمد فأي مولود خرج من بطن أمه فخر ساجده غير هذا المولود أي مولود خرج من بطن أمه فرفع طرفه نحو السماء فخرج منها نور لحق بالسماء أي مولود عند ولادته نقصت أصنام الدنيا أي مولود خمدت نيران تعبد من دون الله لها ألف سنة وعليها سدن يجدونها فانطفأت وخمدت لحظة واحدة لحظة الولادة لمحمد هذا مولد مثل غيره؟ بالله عليك كما, من؟ كما مولدك ولا مولد عمك؟ كما مولد من هذا يرجع؟ ولا قبله ولا بعده مثله هذا مميز، هذا مخصص. يقول في حديثه الصحيح: وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له بصور الشام. قلها عليك، هذا مولد عادي، مولد طبيعي مثل غيره. الله.